Ta dunia 2022 dua gol tersebut diselesaikan di babak kedua oleh Abdul Hamid Sabiri dan satu lainnya dari Zakaria Abu Khlala saat injury time Abu Khlala mencatatkan namanya di papan skor setelah ia sukses menyambar operan silang Hakim Ziyech dari sisi kanan Belgia dengan kemenangan ini, Maroko sempat naik ke puncak klasemen sementara grup F sebelum disalip oleh Kroasia yang unggul perolehan gol, sama-sama meraih 4 poin. Gol kedua Maroko yang dicetak Zakaria Abuhlal merupakan sejarah selama keikutsertaan tim berjuluk Singa Atlas ini di Piala Dunia. Kemenangan 2-0 atas Belgia juga membawa Maroko berpeluang besar melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Perlu diketahui pula meskipun hanya unggul 2-0, tetapi ini adalah kemenangan terbesar bagi Maroko di sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Tak pelak, Zakaria Abukhlal menjelma jadi bintang kemenangan yang dielulukan dan namanya mendadak viral di media Pasalnya tidak hanya Piawe mencetak gol penyerang Toulouse FC itu rupanya juga seorang tokoh muda panutan yang agamis Bayangkan saja, di usia 22 tahun, Zakaria Abukhlal sudah ditunjuk menjadi seorang imam sholat di masjid dan kemampuannya saat membaca Al-Quran sudah diakui.